Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akimil Laila Zulfa, salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau uh, dengan NPM 218110100. Yang kali ini akan menjelaskan salah satu materi Pengantar Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri SPSI MSI itu saya akan menjelaskan tentang kesadaran Hakikat kesadaran Kesadaran merujuk kepada keawasan terhadap kejadian eksternal dan sensasi internal Kejadian di sekitar lingkungan dan sensasi yang kita rasakan Kawasan ini terjadi dalam suatu kondisi yang tergugah Selanjutnya, di sini saya ada mencantumkan beberapa pengertian kesadaran menurut beberapa ahli psikolog. Ada William James, filsuf dari psikolog Amerika, yang kedua ada Carl Gustav Jung, dan yang ketiga, Freud, psikolog asal Austria. Di sini, William James mengatakan, "Pikiran adalah arus dari kesadaran." Stream of consciousness, aliran yang terus menerus dari sensasi, citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah. Sedangkan Carl Gustav Jung mengatakan, kesadaran terbagi menjadi tiga macam yang saling berkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif, kolektif unconscious dan ketidaksadaran pribadi Freud mengatakan kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran itu dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran jadi Freud mengatakan kalau uh, kita selama hidup itu lebih banyak tidak sadarnya. Lalu selanjutnya, kesadaran dan otak. Seperti yang saya jelaskan tadi, kesadaran itu merujuk kepada keawasan dan ketergugahan. Keawasan adalah keadaan subjektif, merasa sadar terhadap apa yang sedang terjadi. Sedangkan ketergugahan adalah keadaan fisiologis yang ditentukan oleh sistem aktivasi retikular. Tingkat tingkatan kesadaran yang pertama, kesadaran tingkat tinggi (higher level consciousness), lalu tingkatan yang kedua ada kesadaran tingkat rendah (lower level consciousness). Dan yang ketiga, keadaan kesadaran yang terubah, altered state of consciousness Dan yang keempat, keawasan bawah sadar, subconscious awareness Dan yang kelima, tidak ada keawasan, no awareness Yang pertama tadi, kesadaran tingkat tinggi, higher, higher level consciousness Ini melibatkan pengolahan yang terkendali di dalam individu secara aktif memusatkan berbagai usahanya untuk mencapai sasaran untuk mencapai sesuatu yang dia fokuskan ini adalah keadaan yang paling terjaga lalu tingkatan kedua kesadaran tingkat rendah lower level consciousness yang dimana kesadaran tingkat rendah ini mencakup proses-proses otomatis dan keadaan berkhayal proses-proses otomatis di sini maksudnya ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan dua hal sekaligus, contohnya saja seperti uh, mengendarai kendaraan. Mungkin teman-teman sekalian melihat keadaan di sekitar. Nah, di situ teman-teman udah mencakup proses otomatis, jadi tidak memerlukan um, fokus yang lebih. Kesadaran terubah, alternate state of consciousness, adalah keadaan mental yang terlihat berbeda dengan keawasan normal Ini contohnya seperti merasakan efek alkohol dan juga di hipnosis Itu adalah kesadaran yang terubah Selanjutnya ada keawasan bawah sadar, subconscious awareness Yang mencakup segala sesuatu yang sulit dibawa ke alam sadar, contohnya seperti bermimpi. Lalu yang terakhir, tidak ada keawasan. No awareness adalah bendungan harapan, perasaan, dan pikiran yang tidak dapat diterima yang berada di luar jangkauan kesadaran. Contohnya seperti mengalami pingsan setelah ditinju, gitu Selanjutnya, mengenai tidur dan bermimpi. Tidur adalah suatu keadaan di mana kesadaran seseorang itu menurun, hmm, tetapi aktivitas otaknya masih bekerja untuk fisiknya. E, dan mimpi adalah pengalaman bawah sadar, di mana otak juga bekerja melibatkan sensasi dan juga emosi. Jadi, secara sadar atau tidak sadar, otak itu tetap bekerja. Ritme biologis dan tidur. Ritme biologis adalah perubahan naik turunnya fisiologis periodik dalam tubuh, dan ritme sirdakian (sirdakian rhythm) adalah siklus perilaku atau fisiologis harian, seperti siklus tidur atau bangun. Fungsi tidur yakni mengembalikan kondisi fisik dan juga mental yaitu pengembalian kondisi tubuh, adaptasi, pertumbuhan, dan ingatan. Lalu ada juga pengaruh kurang tidur, yaitu bisa mudah stres, kurang fokus, mudah lelah, mudah marah, dan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada tahap-tahapan tidur. Jadi, Tahapan yang pertama itu adalah gelombang alfa. Ini masih dalam kondisi yang sadar. Tahapan kedua adalah gelombang peta. Ini awal fase ketidaksadaran. Tahap ketiga, gelombang spindle. Ini fase yang lebih tinggi dari ketidaksadaran. Dan yang tahap keempat adalah gelombang delta, fase ketidaksadaran, Kesadaran yang dimana teman-teman itu sudah terlelap. Tahap 5 Tidur REM Rapid Eye Movement Sleep Nah di sini adalah tahap dimana mimpi terjadi Dengan ditandai gerakan mata yang sangat cepat Seakan-akan dia mengikuti citra yang ada di dalam mimpi Siklus tidur sepanjang malam Salah satu siklus berlangsung selama 90-100 menit tahap 1 dan 2 20% tidur delta atau lelap dan 20%nya lagi tidur REM itu bermimpi nah lima tahapan tidur berkaitan dengan pola aktivitas neurotransmitter Tiga neurotransmitter yang penting terlibat dalam tidur yaitu serotonin, epinefrin dan asetil tidur dan penyakit tidur ternyata berperan dalam banyak penyakit, contohnya serangan stroke dan asma, itu lebih umum terjadi pada malam hari daripada di pagi hari mungkin dikarenakan perubahan hormon atau detak jantung dan karakteristik lainnya yang berkaitan dengan tidur lalu ada gangguan tidur ada berjalan dengan tidur Mimpi buruk dan teror malam, narkolepsi, dan apnea tidur. Berjalan dengan tidur atau disebut juga dengan somnambulisme, ini terjadi ketika uh, uh, seseorang berada di tahap 3 dan 5. Uh, mimpi buruk dan teror malam atau disebut juga dengan nightmare adalah mimpi mengerikan yang membangunkan pemimpi itu dari tidur. Kolepsi adalah dorongan tidur yang terlalu besar. Lalu yang keempat, Apnea tidur (sleep apnea). Gangguan tidur di mana individu berhenti bernapas karena lubang angin gagal membuka atau karena proses otak gagal bekerja sama. Uh, gangguan tidur lainnya ada sleep paralyzed, yang menurut medis keadaan ini uh, orang seperti merasakan sesak napas. Seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak, sulit berteriak, disebut juga dengan sleep paralysis alias tidur lumpuh. Dan yang terakhir, insomnia, yaitu kesulitan tidur atau terbangun di malam hari atau terlalu dini. Ini dapat terjadi pada individu yang mengalami stres atau juga depresi. Faktor lainnya juga karena kekurangan zat besi dan perubahan hormonal. Hasrat ketidaksadaran kita Dengan menganalisis simbol-simbol mimpi Kita dapat mengungkap hasrat-hasrat kita Yang tersembunyi Itu perkataan menurut Sigmund Freud Bermimpi melibatkan pengolahan Informasi, ingatan Dan pemecah masalah Lalu ada teori-teori mimpi Yang pertama teori kognitif mimpi Dan yang kedua teori aktif Sintetis teori kognitif mimpi e, mengatakan, mimpi dapat dipahami dengan menerapkan konsep-konsep yang sama yang digunakan untuk meneliti pikiran ketika terjaga. Sedangkan teori aktivasi sintetis mengatakan, mimpi terjadi karena korteks serebrum mengumpulkan sinyal-sinyal saraf yang dihasilkan oleh aktivitas di bagian otak yang lebih rendah. Merefleksikan usaha otak memahami aktivitas saraf yang terjadi saat kita sedang tidur. Hipnosis Hipnosis adalah kesadaran yang terubah, yang dimana subjek atau individu kekurangan kendali dalam kesadarannya yang nyata, yang mengakibatkan subjek atau individu tersebut mudah menerima sugesti dan menurut Christ and Lynn tahun 1995, hipnosis adalah sebuah prosedur di mana seseorang praktisi yang mempraktikkan sugesti itu merubah kan sensasi, persepsi, pikiran dan perasaan atau perilaku dari subjek. Selanjutnya tentang obat-obatan psikoaktif Obat-obatan psikoaktif adalah obat-obatan yang mempunyai efek psikologis. Obat-obatan psikoaktif adalah zat yang bertindak pada sistem saraf untuk mengubah kesadaran, persepsi, dan suasana hati. Jenis-jenis obatan psikoaktif ada depresan yang memperlambat aktivitas mental dan juga fisik. Contohnya seperti alkohol, barbiturat, penenang, dan opiat. Jenis yang lainnya itu perangsang, meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat Contohnya seperti kafein, nikotin, amfetamin, dan kokain Jenis-jenis obatan lainnya itu halusinogen yang memodifikasi pengalaman persepsi seseorang Dan mencitrakan visual yang tidak nyata Contohnya yang seperti marina dan yang lainnya inhalan Itu membuat kurangnya oksigen Dan berefek kesulitan dalam berkonsentrasi Hilang ingatan dan memberikan rasa seperti melayang Contohnya seperti menghirup dengan sengaja bensin Pencair cat dan zat yang mudah menguap lainnya Nah, jadi kesimpulannya Kesadaran itu dapat diartikan sebagai kondisi mawas diri dan memiliki kendali penuh terhadap berbagai peristiwa di lingkungan sekitar dan pikiran-pikiran tentang berbagai pengalaman seseorang nah, Baiklah, sekian uh, yang dapat saya jelaskan Apabila ada kekurangan ataupun juga salah, mohon maaf Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh